Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel platbg belita Oke langsung saja kali ini saya akan membahas tentang 10 fakta dan misteri tentang gunung padang yang mengguncang dunia Situs gunung padang yang terletak di kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini menarik perhatian Sejak pertama kali pada tahun 2014 silam Gunung Padang Cianjur tidak hanya memberikan sebanyak kejutan mengenai ilmu pengetahuan dan arkeologi Namun situs ini pun heboh dengan persepsi beberapa golongan yang menganggap jika situs ini merupakan bentuk lain dari adanya konspirasi alien di muka bumi Ada cukup banyak spekulasi yang berkembang terkait dengan kemunculan situs Gunung Padang Selain dengan eksistensi alien di bumi Sebaiklah si lain menyebutkan jika sebenarnya situs Gunung Padang adalah bagian dari penua Atlantis yang tenggelam Atau pada pihak lain situs ini pun dinisbahkan sebagai induk dari kebudayaan yang paling tua di dunia Lantas apa saja sih fakta menarik mengenai situs Gunung Padang di Indonesia yang telah mengguncang dunia tersebut Berikut adalah beberapa di antaranya yang pertama situs Gunung Padang lebih tua dari Piramida Giza di Mesir Fakta pertama dari situs Gunung Padang adalah Kuat dugaan bahwa situs ini memiliki usia yang sudah tua Dan sangat tua perbandingannya dengan Piramida Giza di Mesir Yang masuk dalam salah satu tayangan di dunia itu Semakin memantapkan Gunung Padang Piramida sebagai situs yang jauh lebih tua Usia piramida Giza di Mesir diperkirakan adalah 2.560 sebelum masehi Sementara piramida Gunung Padang yang terletak di Cianjur, Jawa Barat Diketahui memiliki usia 25.000 sebelum masehi Atau hampir 10 kali lipat dari usia piramida Giza di kisah itu sendiri Hasil riset Gunung Padang berpotensi mampu mengubah sejarah dunia Oke yang kedua ya Berdasarkan penelitian dan hasil penelitian arkeologi dunia, beberapa kebudayaan yang dianggap paling tua di dunia adalah di Mesir, Mesopotamia, Mohenjo, Daru, dan peradaban sungai Indus dan Nil Usia peradaban-peradaban purba ini dipergerakan ada pada rentang 10.000-7.000 sebelum masehi Nah, jika kemudian diketahui bahwa usia peradaban pada Gunung Padang situs Megalitikum benar-benar 25.000 sebelum masehi Maka sudah dapat dipastikan bahwa keberadaan tertua di dunia sebenarnya terletak di Indonesia Bukan di lembah sungai Indus, Mesopotamia dan juga Mohenjo Daru Oke, yang tiga situs Gunung Padang menarik perhatian ilmuwan dan arkeolog dunia jalan Gunung Padang dan kontroversi yang ditarik telah banyak sekali ilmuwan dan arkeolog dunia untuk ikut ulang melakukan penelitian dan penelitian di dalamnya. Spekulasi mengenai usia megalitikum, spekulasi mengenai jenis apa yang mendiami dan berbagai hal lainnya telah menerbitkan rasa tahu yang besar dari para ahli arkeologi dan ilmuwan dunia. Para ilmuwan kemudian berdatangan ke Indonesia dan mendaftarkan diri untuk ikut dalam penelitian penggalian kamar Gunung Padang Namun, sejauh ini proses penelitian Gunung Padang masih dilakukan sepenuhnya oleh ilmuwan dalam negeri Yang keempat, menggunakan teknologi semen purba pada perkatan batu di Gunung Padang Pada banyak gambar situs Gunung Padang, Anda akan menemukan beberapa batuan yang seolah-olah direkatkan dengan air mani Nah, penggunaan semen ini sendiri merupakan bagian dari hal yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan teknologi yang digunakan pada saat itu Tidak seperti pada situs berhadapan dunia Yang lainnya, semen yang digunakan pada situs Gunung Padang terlihat sangat modern Semen ini menggunakan campuran tanah liat dan juga besi bahkan pada banyak temuan diketahui bahwa kandungan besi pada semen yang digunakan di situs gunung padang mencapai 45% yang lima mampu mendeskripsikan peradaban tertinggi pada masanya Situs gunung padang dengan perkiraan usianya yang telah mencapai 2.000 20, 25 25.000 sebelum masehi telah menunjukkan kepada sejarah bahwa kebudayaan yang paling tua mereka juga adalah peradaban yang paling maju di zamannya dengan kata lain Gunung Padang adalah peradaban paling kuno sekaligus paling maju lu bagaimana bisa hal ini dapat dilihat dari formasi-formasi yang disusun pada bukit ya dengan ketinggian 885 mdpl penggunaan teknologi semen yang sudah mengadaptasikan campuran silika tanah liat dan juga besi konstruksi semacam ini dengan jumlah batuan yang mencapai ribuan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa menggunakan alat teknologi yang terbaik pada masanya saat itu juga ada bangunan super besar tertimbun di bawah itu Gunung Padang ke 6 ya tahun 1814 Thomas tampor praples yang menjadi gubernur Hindia Belanda sekitar 200 orang untuk melakukan situs berbakala di berbudur Jawa Tengah Candi Buddha terbesar di dunia ini juga pada awalnya tertutup oleh bentuk-bentuk sebagai sebuah bukit setelah akhirnya tiba tidak ada waktu yang lama dapatlah dilihat bahwa ada bangunan luar biasa di bawahnya candi berbudur yang megah dan besar saat ini mulanya adalah sebuah bukit yang kemudian dikali dan dikembalikan formasinya entah siapa penghuni Gunung Padang dan berasal dari jenis kepercayaan yang berba yang bagaimana namun ada ada dugaan kuat bahwa situs ini memiliki hal yang sama dengan sejarah dengan sejarah Candi Borobudur diyakini di bawah Gunung Padang terdapat bangunan yang besarnya bisa saja tiga kali lipat Candi Borobudur itu sendiri wah besar banget kan Oke, yang 7 riset Gunung Padang pernah ditawar hingga 12 triliun hal menarik selanjutnya dari situs Gunung Padang adalah bahwa tempat ini menarik sebuah konsorsium untuk menawarkan uang pernah nilai itu 12 triliun banyak banget ya penawaran diberikan oleh salah satu pengusaha di bumi yang mewakili Konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan, perbankan, dan juga lembaga keuangan lainnya Tentuan yang ditawarkan oleh konsorsium itu adalah uang 12.000 T yang mereka berikan dapat ditukarkan dengan 60% saham riset di Gunung Padang Dengan angka yang fantastis menebak apa yang sebenarnya menjadi misteri Gunung Padang Itu sendiri mungkinkah ada Gunung emas dan intan yang terkandung di baliknya. Oke, yang ketujuh, peradaban manusia tertua di bumi dengan usia mencapai 25.000 tahun sebelum masehi, berdasarkan peng pengujian karbon yang diambil dari berbagai titik diketahui bahwa usia situs Gunung Padang lebih tua dari 11.000 tahun. Teman ini sekaligus juga mengeliminir mengalami pernyataan yang mengatakan jika piramida-piramida kisah Mesopotamia dan Mohenjo daro sebagai yang tertua di dunia bahkan lebih dari itu pengujian karbon pada kedalaman 512 meter digunakan padang memberikan hasil yang lebih mencengangkan hasil uji karbon Menunjukkan bahwa setidaknya usia situs Gunung Padang adalah 25.000 sebelum masehi Yang menempatkan ia sebagai situs megalitikum paling tua di dunia Oke, Yang delapan situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara bahkan dunia Komplek utama permukaan situs Gunung Padang memiliki luas 900 meter persegi sebagian besar Bentuk komplek utama dari situs ini adalah batuan alami vulkanik yang membentuk persegi dan tersusun ter bertingkat atau populer dengan istilah bunden berundak. Disebutkan bahwa Gunung Padang adalah situs bunden berundak terbesar di Asia, Tenggara bahkan dunia. Dengan demikian dapat dikatakan Gunung Padang juga adalah situs megalitikum paling besar yang ada di dunia. Oke, yang ke 9 dipercaya menjadi konspirasi banyak hal menarik dari alien hingga Atlantis. Bagian terakhir dari Gunung Padang yang juga tidak dapat diajukan adalah mitos yang mengelilingi tempat ini. Gunung Padang memiliki banyak hal yang legendaris dan penuh kisah-kisah seperti Atlantis, UFO alien, dan juga kisah-kisah manusia seperti zaman akhir. Mengkaitkan Gunung Padang alien atau memiliki korelasi dengan tenggelamnya Atlantis, semuanya tidak dapat lepas dari kekaguman pada teknologi yang membebani dengan kemajuan peradaban struktur batu-batu raksasa yang demikian megah rasanya sulit dipercaya bahwa hal ini memang dilakukan oleh manusia biasa oke okay? dan yang kedua adalah bes besarnya gunung badak yang melebihi dari piramida kisah di Mesir yang usianya Gunung Padang adalah Rp25.000 sebelum masehi Oke okay, dan mungkin hanya itu saja ya dari sebut fakta tentang Gunung Padang dan semoga bermanfaat dan sehari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh